Q&A, olah nafas. Pak apa yang terjadi ketika saturasi rendah? Saya keringat dingin. Saya pusing, Pak. Saya fly, ya. Apa yang bisa terjadi ketika saturasi rendah? Banyak hal yang terjadi. Yang pasti ketika saturasi apalagi pertama kali dalam hidup ini kita saturasi di bawah 90, tiba-tiba bahkan di bawah 70, ada yang menyape, mencapai antara 60 70 gitu ya. Jadi kan skala angka yang rendah banget sini. Ya, bahkan kalau di orang yang nggak mengerti olah nafas begitu, mana bisa orang setelah 60 gitu ya, 90 aja dirayakan ke rumah sakit. <laughs> Karena emang ini kita sengaja kita lakukan. Tapi apa yang terjadi? Nah, Kapan saturasi turun? ya, Bapak-Ibu kalau pasang saturasi bisa melihat, atau nanti lihat di file di mana saya seperti ini, dan direkam, dan saya tunjukkan saturasi saya, supaya kalau Bapak-Ibu mengalami itu, oh Pak Jerat juga begitu gitu ya. Jadi dengan diperagakan bahkan dilihatkan saya mengurangi, harusnya kan lewat bagus, kan merem, tutup mata, konsentrasi gitu ya, malah nggak usah pakai alat, supaya lebih tenang ini kan dijepit Tapi ini tujuannya kan supaya meyakinkan bahwa apa yang terjadi dalam olah nafas itu sebenarnya apa yang terjadi. Maka saya pasang saturasi dan saya rekam, saya tunjukkan gitu ya Nah, waktu kita tahan nafas, kan memang tubuh tidak mendapat suplai oksigen lagi, tapi apa yang udah tadi disimpan, bahkan kita dibuang dulu baru ditahan jadi betul-betul kita hidup ya butuh ini tubuh menggunakan musikin hanya betul-betul apa yang tadi sudah disimpan di masa persiapan tapi Pak nanti bisa ngelihat waktu tiga rit begitu saya rit yang kedua itu saya tunjukkan sengaja saya tunjukkan begitu gitu ya sampai detik yang mendekati 40 atau 30 itu masih 100 terus oksigen saya saturasinya gitu lalu turun turun turun turun turun nah di rit yang ketiga berarti yang 60 detik lalu tarik nafas gitu Begitu tarik nafas, ini saturasi masih turun ini, bahkan turun sampai sekitar 60-an gitu. Loh Pak, tarik kok jadi turun? Kan tarik nafas Pak, kok masih turun terus? Nah, lagi-lagi, tarik, masuk paru-paru, oksigen diambil, pindah ke jantung, jantung pompa, sampai ke jari-jari. Gitu kan? Itu ada jeda waktu antara tarik sampai ke jari-jari. Makanya jangan heran, sudah tarik kok masih turun terus? Kan sampai jadi jari-jari ini ada cedak, ya kan? Tarik, diambil oksigennya, ya kan? Bom masuk pindah ke bilik jantung, pompa, beredar dari jantung berjalan sampai ke jari. Makanya jangan heran kalau begitu tarik gitu dia belum naik. Nah, tapi juga begini. Akan kelihatan kalau kita sudah mampu sampai misalnya 90 detik. Itu nanti begitu kita tahan-tahan gitu ya pas sudah nggak tahan, tarik gitu aja itu udah langsung naik. Mulai dari 60, 70, 80 puluh Jadi naiknya lebih cepat. Tapi kalau kita baru 60 itu kadang pas tarik gitu. Kenapa? Karena begitu udah sampai sampai cukup lama bahkan sampai 60 saya tangan saya gemeter gitu kan. Begitu tarik itu, gitu tubuh kayak wih kayak orang banyak orang buka puasa gitu ya. Begitu makan sudut gitu kayaknya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau ajarkan adalah apa yang terjadi waktu saturasi rendah. Nah, ini saya cerita dulu di kelompok yang lain ya, di mana saya pernah belajar dan bayar. <gitulah> itu bahkan instrukturnya itu berkata begini, ya setelah 60 tarik nafas, anda akan merasa fly. Tarik nafas, segala bagian dia akan merasa fly. memang benar, banyak sekali yang begitu udah tahan nih, tahan tarik, kren kayak kesemutan tapi yang jelas kayak bisa kayak gelap sebentar kayak fly gitu ya gimana enggak fly waktu kita tarik tadi kan pasti pusatrasi masih masih diturun ke bawah gitu jadi itu itu wajar juga ya terjadi kayak fly bahkan kayak gelap sedikit gitu ya Nah kalau Bapak-Ibu takut dengan gelap atau fly ya pas mulai uh, mau kan udah kira-kira nih ya udah mau tarik nafas nih gitu sambil buka mata aja karena kalau orang buka mata nggak akan nge-fly banget gitu ya bisa ngeliat saturasinya itu mengernda jangan lihat jangan takut dia saturasi 60 gitu ya tapi itu mengurangi efek fly atau gelap ya dan begitu fly gitu tapi tunggu, tunggu. ini kan sudah tarik nafas jadi fly-nya nggak akan lama karena sebenarnya itu dampak dari tadi sebelum tarik nafas itu ya jadi udah 60 t udah 120 tarik nafas anda akan merasa fly itu masih dampak dari yang tadi dengan cepat akan hilang. Ya, jadi kalau misalnya yang mengalami fl saya fly, Pak, gitu ya. Dalam kelompok yang lain bahkan sampai instrukturnya itu berkata, "Tarik nafas, Anda akan merasa fly. <laughs> jadi kalau yang mengalami seperti itu, ya ada juga yang nggak ngalami. Yang nggak ngalami pikir enggak <laughs> nge fly nih sama Pak Jarod, nggak bisa beli narkoba. <laughs> kalau mau ada tekniknya sebenarnya <laughs> ya. waktu narik itu lebih, lebih lebih lebih lebih semangat, lebih dalam ya. Enggak lewat hidung, ya. Buangnya harus lewat mulut dan nariknya udah dalam sampai kayak di sini tuh kayak kayak hidung kayak bergetar gitu itu kan nariknya dalam itu buang habis gitu nanti anda nge loh, bener bener kalau enggak coba tapi kalau tarik nafas lepaskan lewat hidung anda memang akan bisa tahan nafas lebih lama gimana lebih lama buang buangnya anda nggak habis ya makanya sekarang para ekspresif ya buang nafas saya berangkain meragainya. sampai gitu benar-benar habis gitu begitu habis ya nah, hanya sebentar gitu kan karena sebentar oh, udah saturasi berangsur sampai 60. puluh ya, nge fly lah cuma enam puluh tapi sekali lagi jangan takut kalau ngalami fly gitu ya itu, itu wajar banget paling ngalami fly itu kalau uh, benar-benar buangnya tuh sungguh-sungguh gitu sampai habis dan saturasi sampai 60 atau 70. gitu ya pertama kali mungkin udah perlu 70 puluh tujuh puluh udah fly tapi sekali lagi jangan takut ya kecuali sekali lagi yang punya masalah jantung ya Tadi begitu agak pening aja, nah hanya jangan lama-lama, bertahap aja bertahap bertahap bertahap ya, jangan memaksakan diri sampai anda nanti mampu 60 detik, mampu 70, 70 nggak ngefly, 80, <laughs> 80 ngefly, 90 ya bukan soal ngefly apa enggaknya, tapi kita tahu berarti obatnya oh, di sini bahkan ngefly nggak ngefly gitu ya, kalau emang udah nggak tahan ya emang harus tarik nafas gitu ya, tapi kalau sampai ada yang merasa fly itu biasa kalau waktu tarik nafas saturasi masih turun itu biasa, ya bahkan tarik nafas ah kita selesai tiga hari. gitu ya loh bapak kok saturasinya masih masih turun-turun gitu, ya itu kenapa ya karena memang kita habis dihabiskan oksigennya lalu bernafas lagi kemampuan tiap untuk kembali naik itu berbeda-beda bahkan kadang eh, bahkan kadang tidak tidak stabil ya tapi dengan cepat nanti akan stabil di kondisi normalnya misalnya sembilan bahkan kemungkinan besar naik itu tinggi gitu ya dengan tarik nafas lagi selesai gitu kan tapi jadi rendah kan naik boleh diakhiri dengan jadi begitu mengakhiri tiga rit atau 4 rit bapak ibu nyoba nanti lima rit gitu ya mengakhiri nya sembuh dengan olah nafas tenang dalam dalam nah balik sembilan delapan oke lepas alat dah selesai gitu ya tes ph pasti naik ya.